Uh, beberapa pelajaran yang di sana tidak menjelaskan terlalu detail yeah. Contoh kalah batu di sana ada aku Pelala pohon, tebang pohon di sana ada aku Siapa yang saya nanya, pencipen detak kan oh, saya. Dan uh. Karena kan di nyari kepulauan tahun Jawabannya itu kan, ya. Tentu semua dari al Iya Saya sudah dapat keuntungan manusia yeah. Lagi yeah. Kehidupan dan suaranya yeah. Mm. Yeah. Kalau yang kecil Sudah mengenal sendiri Tuhan tanpa saya yeah. Tanpa saya terlalu banyak intervensi Iya yeah. Saya mengajakkan itu mampu saya yeah. Dari buku, yeah. dari banyak India yeah di bawaan mereka secara lahir itu sudah lebih besar dari saya itu yang, yang membuat saya makin makin, -makin beban, banget itu ada saya yang, yang, yang itu diri saya takut mati di saat ada di Ayuh, saya besok masih apa ini? takut. Lukisan legendaris Hajar Aswad karya Yeru Sandia Lukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman Dilalang dengan harga terbaik Yang benenya 100% akan kami gunakan untuk Pebebasan lahan gedung dakwah terpadu Mu'alaf Center Ayasofya Sulawesi Utara Sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi Dan pendidikan ribuan para mu'alaf Binaan Mu'alaf Center Nasional Ayasofya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 Alhamdulillahi waqafa wa salatu wa salamu anna Nabi mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa subuhi wa al-wafat Asyadu anla illa ala wa alba wa'adahu wa, wa asyadu anna Muhammad al wa Rasuluhu Allahumma salli ala nabiyina wa rasilina Muhammad wa ala alihi wa asfali ajma'in Amma-ma'at yang terhormat para tuan guru, para ustaz, para asatir, para ustazah sekalian yang kami muliakan dan para hadirin, para jamaah yang hadir pada forum bersyadatan yang mulia pada sore hari ini Alhamdulillah kita dipersatukan pada sore hari ini uh, Dalam forum bersyadatan, yakni uh, saya memanggilnya Mbak atau boleh Mbak Mbak Anissa Nafsa Pausya nama baptisnya Maria Anisa Nusa Sumawae. Familio ini sudah mantap yakin masuk Islam pada sore hari ini. Asli Gresik beliau karyawan swasta asli Kusumawe. Oh, Kusumawe. <SILENCIO> lahir, lahir, lahir. lahir. Lahir, lahir. Lahir di Jogja besar <SILENCIO> di Kusumawe. Lahir di Jogja. Kemudian besar di Kusumawe. Iya. Masyaallah. Kemudian saya izin bertanya berapa hal Langsung kepada Mbak Maria Mbak Anisa atau Mbak Maria Bolehlah salah satu Mbak Anisa, Apakah ada seseorang yang Memaksa Mbak Anisa Masuk Islam pada sore hari ini Tidak ada Apakah ada yang memerintahkan Misalnya yang mengantarkan pada sore hari ini Memerintahkan untuk masuk Islam Murni atas keinginan sendiri boleh tahu, Mbak Anissa Masuk Islam Apa dasar keinginannya Masuk Islam kok bisa Karena begini Dari Katolik menuju Islam Ini adalah satu keputusan yang besar Bukan keputusan sederhana Dan tidak sesederhana Yang dipikirkan oleh Pada umumnya masyarakat Ada banyak hal yang dikorbankan Perasaan Mental, keluarga semuanya iman termasuk mengorbanan iman bahwa ini adalah memilih satu keputusan yang besar apa dasar keinginan mbak mbak anissa kok bisa memutuskan itu karena kan ini hari kepelamatan berpulu iya. tahun reaksinya cuma satu semua dari Alquran. Yeah. Saya sudah dapat bantuanmu dia, lagi, kehidupan keluarga yang aman, Islam, Nanti saya sudah saya pengen itu. kemarin di dua kaki mengkomparasi gak berpuluh tahun dan itu enggak pernah hidup saya hidup anak-anak saya enggak pengen berhenti mencari dia ya. kita sudah yakin hmm. dia akan nyari dengan Quran hmm. uh, mohon maaf anak-anak sudah masuk Islam Oh kalau oh, yang kecil, dari kecil dia sudah minta sekolahnya ngini <San> Kalau yang kecil, sudah pengenal sendiri Tuhan tanpa saya Tanpa saya terlalu banyak intervensi uh, iya. Saya mengajarkan ini semampu saya <San> Dari buku, dari banyak media <San> Tapi bawaan mereka secara lahir itu sudah lebih musuh daripada saya <San> Itu yang, yang membuat saya, saya Makin makin beban karena saya gak bisa gak jari-jari yang paling baik terus ya gak bisa nyuntuh nanti saya yang gak jari-jari kemana-mana ini ya, kemarin umur saya pas 40 makanya si ya dia ini. ini jalan dia ya. mudahkanlah jadikanlah gitu Ya. Ya. mas. Cuma ya. ya? Ini, Mbak Anissa sudah yakin sudah? Yakin oh, banget, hmm. Apa yang diketahui oleh Mbak Anissa sementara ini tentang? Perbedaan terbesar antara Islam dengan agama sebelumnya, Mbak Anissa. Yang pasti nggak ada training pasien. Ya. Yeah. Pasti itu nah, beberapa ajaran yang di sana tidak dijelaskan terlalu detail. Contoh, yeah. kalah batu di sana ada aku hmm. Kena pohon, tebang pohon di sana ada apa? Hmm. Setiap kali saya nanya kan cepet data kan harus kosong saya hmm. Tapi banyak kan ada Kecilkannya adalah dia Allah itu ada di situ Allah ada di mana-mana hmm. Itu contoh desain Sebenarnya saya gak merasa sendiri Tapi saya selalu merasa sendiri hmm. Karena di situ ada Allah Yang lihat anak saya Pelajarannya di situ lagi anak-anak hmm. itu juga ngirim dari Allah juga masih tahu Saya capek tidak mau mendengar Mendengar omong ngomong langsung lewat Al-Quran yang ada Keluatan anak-anak yang ngomong sama saya Saya takut mati di saat Saya belum muslim gitu aja Saya nggak tahu umur saya besok masih hidup apa enggak Tau anak-anak gimana ya ibunya Kasih belum muslim dan nyampe doanya itu takut. Yeah. Uh, dulu pendeta waktu Mbak Anissa sering bertanya beberapa hal ya. mungkin terkait uh, Trinitas ya mungkin Trinitas. dalam sebagainya. Ya, Tapi yang tidak dijawab. Enggak, sama ya Bertobatlah, justru dipukul. Baik, uh, para hadirin sekalian, uh, mungkin cukup ya. Saya tidak uh, kuasa untuk meneruskan uh, pertanyaan kepada Mbak Anissa nanti sebelum acara pensiadaan uh, ada khutbah syahadatnya istilahnya bukan khotbah ya, ya mungkin uh, paparan ya, pengantar pra-khutbah pra syahadat uh, dari uh, Tuan Guru Bapak dan Mumek, selaku beliau adalah mantan pendeta dari GPSDI, Manado baru masuk Islam, usianya masih seumur uh, bibit durian usia masih kurang lebih empat bulan, 4 bulan masuk Islam dan sekarang beliau sedang uh, mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren InsyaAllah uh, akhir bulan ini beliau umrah ke Mekah Madinah. kepada Tuan Guru Bapak Dajembo Maggi, bersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam sebelum pengsahdatan atas nama Maria Anis, Mas pada pausa ada hal yang penting yang perlu kita ketahui bersama kata pensalatan <tuh> Allah allaha ilaha illallah wa asyhadu Muhammad dan rasulullah di situ pengakuan dua hal mengakui Allah satu-satunya dan mengakui ada oknum yang diutus yakni Muhammad nah ini sebetulnya memulai dari kitab suci Kristen yang terdapat pada Yohanes pasal 17 ayat 3 ini perkataan Yesus itu sendiri Inilah hidup yang kekal itu Mengenal Allah satu-satunya Dan aku Yesus ada utusan Jadi ada pengakuan yang konkret Yang dipublikasikan Melalui hati kita, mulut kita Allah satu-satunya Dan ada oknum yang diutus oleh Allah Ya, Hal ini Merupakan keyakinan kita sekarang Bahwa hanya satu Allah Perkataan Yesus Kristus Allah satu-satunya Dan ini dikonformasikan oleh Allah itu sendiri Pada Yesaya pasal 43 Ayat 10 dan 11 Sebelum aku dan sudah aku Tidak ada Allah Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk Dan sesudah aku tidak akan ada Allah lagi Jadi apa yang dilakukan disebutkan oleh Yesus Itu sudah dari Allah sendiri Jadi Yesus kita sebut utusan Iya, Kalau yang lain mereka menyebutkan Allah Mereka menyebutkan Tuhan Ini sebetulnya telah menyalahi hukum yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa Hukum pertama dalam Torah Jangan ada padamu orang lain Jadi jika ada Allah Yesus disebut Tuhan Makin telah melanggar aturan Kitab suci itu sendiri Lalu selain Allah Konformasikan apa yang dilakukan Dan disebutkan oleh Yesus Kristus Ini juga Ditegaskan oleh Rasul Petrus Rasul Petrus itu Mewakili Pemimpin-pemimpin agama sedunia Ada dialog antara Yesus Dengan Petrus Menurut engkau siapakah aku ini Lalu kata Petrus engkau adalah Mesias Yang artinya Yang diurapi Atau yang dilantik Untuk Memberitakan Kabar kesukaan Allah Artinya Yesus sebagai Nabi Dan dalam Bible Yohanes pasal 14 ayat 16 itu menyebutkan bahwa akan ada yang diutus Seorang penghibur yang akan diutus bagi dunia Dan dialah yang menerangkan dunia Kata seorang itu menunjukkan akan ada nabi terakhir Yang akan menjadi panutan bagi dunia Dan dia menjadi nabi segala bangsa kalau Yesus Kristus diutus bagi bangsa Israel Tetapi Nabi yang kita akui Kita sanjung-sanjung adalah Nabi Untuk segala bangsa Jadi seorang yang mualaf Itu anugerah yang besar Telah memiliki jalan hidup untuk keselamatan Jadi saudari Maria Anis, Mas Ausha biar kiranya pesadatan ini menjadi cermin bagi keluarga, ya orang tua tetangga, biar mereka juga akan melihat sinar Allah itu, iya Anda telah diberkati oleh Allah Subhanahu ta'ala itu dalam Al Quran ketika seorang bersahadat, walaupun dosanya besar, Diputihkan anda ibarat seorang yang baru lahir Tanpa dosa Tanpa cacat Maksudnya doa anda Sangat berkasiat Itulah sebabnya Anda Mengucap syukur dan Sangat mengucap syukur Pada hari ini Menerima Islam Adalah agama Yang cocok dan tepat bagi anda agama islam salah satu bahasa agama yang termuda sesudah kristen maksud saya tidak ada lagi agama yang muncul atau nabi yang muncul selain nabi muhammad dan agama islam nah ini hal yang saya sampaikan paparannya dan acara berikutnya adalah dilanjutkan dengan kegiatan pensyahadatan yang akan disyahadatkan oleh Ustadz Abu Inam selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Gersik. Dan nanti untuk tutor bahasa Indonesia -nya akan disampaikan oleh Tuan Guru Bapak dan nanti setelah penjahadatan mohon dibantu dilanjutkan dengan doa langsung Ustaz Kiai kemudian sekalian nanti diberikan nasihat-nasihat begitu kepada Ustaz In'am dibersilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'du Mbak Anissa Yang saya hormati Bersyukurlah Anda Pada hari ini Anda akan meneguhkan kembali sebuah pengakuan, sebuah keyakinan yang telah Anda rasakan sekian lama walaupun harus menempuh proses panjang tetapi akhirnya kemudian bisa menjatuhkan sebuah pilihan yang tepat antara dua agama yang semula dilakoni akhirnya membuat hati ini penuh dengan kegelisahan lalu kemudian mendapatkan kesejukan setelah menetapkan pilihannya kepada agama Islam perlu Mbak fahami bahwa sesungguhnya agama yang dibawa oleh para nabi mulai Nabi Allah Adam alaihi salam Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa Sampai kemudian penutup Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, semua adalah membawa agama Islam dengan keyakinan yang sama, dengan tuntunan yang sama, yaitu meyakini bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah, Pencipta alam semesta dan masing-masing umat yang hidup pada masa di mana Nabi diutus, maka mereka disamping mengakui Allah sebagai Tuhannya sekaligus nabi yang diutus oleh Allah saat itu juga diakui sebagai rasul Allah. Misalnya Nabi Musa, Nabi Isa dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu wasallam. Karena itu maka Allah menyatakan di dalam firman di surat Al-Maidah ayat nomor 65. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal kitab Amanu Wattakaw Lakaffarna anhum Sayyatihim Waladkholnahum Jannatin na'im Sungguh Sekiranya Ahli kitab Yaitu orang Yahudi dan Orang Kristen Amanu Wattakaw Beriman dan bertakwa Lakavarna anhum sungguh kami akan hapus dari mereka kesal sal mereka. Kami akan ampuni dosa-dosa mereka. Wallahuakholna jannatin naim dan sungguh kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Karena itu Mbak Anisa, ketika anda nanti sudah meneguhkan, memantapkan diri untuk menyatakan diri sebagai seorang muslim maka fa insya Allah Allah akan memberikan rahmat dan berkahnya Allah akan ampuni dosa-dosa anda Allah akan masukkan ke dalam surga sepanjang anda betul-betul komitmen -betul dengan keyakinan yang dituntunkan di dalam Islam Nah karena itu ingin saya tegaskan kembali setelah uh, Pak Ipung tadi menyampaikan apakah panjenengan sudah merasa mantap, sudah merasa yakin untuk menjadi muslim Muslimah Ya mantap Alhamdulillah Apakah tidak ada unsur paksaan Tidak, tidak ada. ada Apakah tidak ada faktor-faktor lain yang Membuntutinya Tidak, tidak ada. ada Baik Kalau begitu maka sekarang Ikuti saya untuk bersyahatan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim hmm. Ashadu Ash Ilaha. Allah ilaha Ilallah, ilaha, ilaha. Allah Ilinalah Aishhadu Allah ilaha <t> <unpredictable bedroombetime> Anna. Anna Wa Asyadu Anna. Anna Muhammadan, Muhammadan. Rasulullah Wa Asyadu Anna. Anna Muhammadan Rasulullah Wa Asyadu Anna Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Muhammadar Rasulullah Saya ulangi Ashhadu an la ilaha Ashhadu an la ilaha illallah Allah wa ashhadu anna, anna. Muhammadar Rasulullah Muhammad. Muhammad Rasulullah. Baik, Alhamdulillah. Semoga Allah merahmatinya. Ikuti, ikuti saya. Dalam nama Allah, Dalam nama Allah. Yang, maha maha yang maha pengasih dan maha penyayang. Saya bersaksi. Tidak ada, tidak ada tuhan selain, selain allah. allah dan saya bersaksi, dan saya bersaksi. muhammad, muhammad. Adalah. adalah utusan allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik Allahumma arinal haqqa haqqa wa resuknat tibaa. Ah. Warinal wa batil la batil warzukna sitina ba Allahumma Allahumma arinal haqqo haqqo warzukna tibah ah. warinal wa batil la batil warzukna sitina ba Robbana amanna bima anzalta wattaba'nar Rasulah faktubna ma asyhadin Robbana atmim nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir Rabbana la tuakhirna in nasina au akhtakna Rabbana wala tahmil alaina isram kama hamaltahu ala alladina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqad ala nabih wa'fu'anna waghfir lana warhamna Anta maulana fangsurna ala al kafirin Allahumma aslih lana dinana Alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati alamin warahmatullahi wabarakatuh <tuk mencari dan menjelaskan> Alhamdulillah uh, Telah berakhir Sesi penuh Yang penuh berkah ini Kita doakan semoga Mbak Anissa Menjadi muslimah Yang istiqamah Muslimah yang Kafah Muslimah yang Nah, masa depan Mbak Anissa ini mudah-mudahan masa depan yang baik masa depan yang cerah masa depan bersama anak-anak beliau menjadi anak-anak yang saleh dan salehah dan kelak dikumpulkan bersama para nabi dan rasul bersama kami semua ke dalam surga surga ya Allah amin, amin. ya rabbal alamin terima kasih atas atensinya semuanya para hadirin beliau kumohon akan dilanjutkan dengan sesi dan nanti uh, setelah sesi penanda mohon dibantu uh, untuk pengucapan selamat ya, uh, terutama yang perempuan.